Sakura Mini, ikut coba Hari ini kita pergi ke Asakusa buat lihat sakura lagi Jadi kita kayak sakura hanta ya Ayo cepet seyo cepat. Jangan-jangan 仕事が悪いです<笑><笑><音楽><音楽><音楽><音楽><音楽> ketemu tempat yang guys. hari ini kayak bisa jadi rapat ya? kayak Ya, pasti. Gorgeous banget. Gorgeous banget. Pengalaman Ya, pasti. Ya, Ya, ini sebenarnya mereka jual bonika hina ningyo dan kabuto bonika kabuto buat uh, anak cowok Nah sekarang kita ada di lantai empat rantai empatnya kayak gini deh tempat yang buat rampad kayak diskasi yang buat kerja gitu ya dan lantai tiga ada tempat menyusui, yang benar-benar menyusui itu itu ada 3 kamarnya tapi Ribanya orang tua ada di rantai satu, jadi kita avoid datang ke sini soalnya pasti macet ya ini dong, gak ada orang jadi ya walaupun tempatnya luas tapi kita bisa pakai semuanya gitu jadi ya harus pintar deh kalau menjadi orang tua, terus kalau lantai tiga ada yang tempat air panas, jadi bisa bisa bikin formula juga. Tapi kita kan uh, susu asik kan, jadi nggak usah. Jadi asinnya bagus ya, untung deh. Ada sakura guys, tapi masih botak ya. belum Kalau di situ ada deh, tapi cuma sedikit aja. 와! 다연 갑자기 나타나. 우리 앞으로 ada festival buat sakura tapi belum buka Dia ya, tuh masih hijau-hijau kan gak nah, kelihatan ya sakura belum buka mungkin minggu depan ya minggu depan kita datang ke sini lagi ayo itu itu sky kalau ke situ ada taman Sumida yang kemarin-kemarin kita pernah pergi ke sana buat Ria Sakura, tapi ya di berita juga belum ada. Jadi sampai waktu itu kita tunggu ya. Ayo kita perang yuk. Hari ini kita pesan pizza. Okay buka yuk. Wah wow, ini ukuran M. Ah bukan, ini ukuran L. Wooh besar banget. Terus ini ukuran S Sekarang kita pesan satu Ukuran L Jadi ini gratis loh Oke okay, buka yuk Wow, wow. kelihatannya enak banget Ayo makan yuk Hari ini Ternyata kita nggak bisa lihat Sakura banyak Tapi jalan-jalannya Asyik, kita menikmati bangga di lain kali, ya. Oke, okay, thank you for watching, and see you in next video. Bye-bye.